Terobsesi jual organ tubuh manusia. Dari keterangan kedua pelaku, mereka nekat menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual-beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya. Hmm, Ya semoga kalian semua bahagia hari ini ya Dan semoga video yang kamu klik ini dapat menghibur kamu Atau menambah wawasan, referensi, apapun itulah ya Semoga dapat insight baru Dan kali ini kontennya gue mau ngebahas Satu berita yang belakangan yang lagi viral banget ya Lagi heboh banget beritanya apa langsung aja kita meluncur ke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 dan bunuh bocah 11 tahun hingga diamuk masa Dari sini aja kita udah bisa Udah ada pemikiran nih Jadi Buat yang belum tahu Dan gua rasa sih hampir semuanya udah pada tahu juga ya Pasti ada di sosial media kalian Tadi Instagram, TikTok, Twitter Pasti ada di berita ini Jadi ada dua remaja Dimana umurnya belum sampai 20 tahunan Dia culik Anak kecil umur 11 tahun. Untuk. Nah kita masuk ke beritanya nih. Lumpas.com Demi menjual organ tubuh. Dengan harga yang mahal. Dua remaja di kota Makassar. Berinisial AD 17 tahun. Dan MF 14 tahun. Menculik dan membunuh seorang anak berinisial MFS. Di mana MF. S ini umurnya 11 tahun ya Gue sih agak miris banget Bukan agak lagi ya Tapi miris banget ya Pas gue lihat di TikTok di Instagram Kok ada anak Anak remaja kayak gini kok ada gitu Dimana Salah satunya itu umur 17 dan Umur 14 Pasti udah ada pemikiran gitu maksudnya Gue di umur-umur segitu kayaknya nggak sebodoh ini sih. nggak sampai ngelakuin hal bodoh seperti ini gitu. Dimana sih pikirannya? Apa yang jadi ini ya. Apa yang jadi latar belakangnya gitu. Apa yang memotivasi apa yang. Ya motivasinya itu udah jelas ya. Organ tubuh dengan harga yang mahal. Dia mau jual organ tubuh. Hmm, Oke okay, kita baca lanjut ya. Namun ditemukan tewas mengenaskan di kolom-kolom kolong kali ya ini ya maksudnya ya. Kolong jembatan inspeksi PAM Timur waduk nipa-nipa moncong lo moncong loe Kabupaten Maros Selasa dini hari Jasad MFS ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat serta terbungkus kantong plastik. Ini udah kayak apa ya udah kayak udah profesional banget gitu ya udah kayaknya hal-hal ini tuh nggak mungkin dilakuin sama anak umur 17 dan 14 tahun ya. kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Lando KS mengatakan dari rekaman CCTV terungkap korban diajak pelaku pergi untuk membantu membersihkan rumah korban diiming-imingi uang rp50.000 kemudian diajak naik motor saat di Indomart naas setelah kejadian itu korban tak kunjung pulang ke rumah dari rekaman CCTV korban diajak oleh pelaku pergi Membantu membersihkan rumah dengan iming-iming uang Rp50.000. Di depan Indomart Jalan Batu Raya. Namun setelah ikut pelaku yang mengendarai motor korban. Mengendarai motor. Korban tak kunjung pulang ke rumahnya hingga ditemukan tewas. Gimana menurut kalian guys? Inilah kenapa... Menurut gue pentingnya bergaul gitu ya Pentingnya lu nongkrong Pentingnya lu berteman Pentingnya lu berinteraksi dengan orang gua rasa nih anak berdua emang kayaknya agak-agak gitu ya Agak-agak tuh dalam artian Mungkin kurang kurang wawasan Mungkin kurang nongkrong Dimana kalau lu nongkrong pasti Gak mungkin ada pemikiran kayak gini gitu Dan pas lu nongkrong gitu Eh gue mau ngebunuh apa? orang yuk atau eh ngajakin teman kita eh kita bunuh orang yuk buat apaan ya kita jual aja organnya <tuh> itu aneh banget anjir itu aneh banget aneh banget Oke kita langsung lanjut ya terobsesi jual organ tubuh manusia dari keterangan kedua pelaku mereka nekat menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal dari hasil interogasi terhadap kedua pelaku yang masih pelajar itu, mengakui bahwa mereka tergiur oleh harga penjualan organ tubuh manusia. Mereka melihat di Google Searching. Ungkapnya. Setelah berhasil mengajak korban ke rumah pelaku AD dan M F MFS, diminta menunggu sambil menonton di laptop. Oke okay, lanjut ya. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang. Membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak lima kali hingga meninggal. Setelah korban dipastikan tewas, pelaku lalu mengikat kaki dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Karena tak tahu harus berbuat apa, pelaku lalu membuang mayat korban ke inspeksi PAM. Timur Waduk Nipa-Nipa Moncong Leo Kabupaten Maros. Hmm. Ini masih ada yang janggal nih. Ya. Dia niatnya mau mau jual jual organ. Jual organ kan. Tapi kenapa mayatnya dibuang gitu dan organnya masih utuh loh. Organnya masih utuh. Coba kita masuk ke mana nih? Kita lihat video-videonya dulu ya. Kalau wajahnya gua rasa sih udah Udah beberapa orang bahkan banyak dari kita kayaknya udah ngelihat ya. Soalnya ini viral banget. Hujan baru reda saat tim Resmob Polsek Panakukang bergerak menuju rumah terduga pelaku penculikan dan pembunuhan di Makassar. Okay. Selanjutnya polisi langsung menggerebek rumah terduga dan mengamankan dua remaja yang merupakan... Oke jadi ini tuh adegannya setelah ditemukan mayat akhirnya polisi menemukan siapa pelakunya dan diciduk ke rumahnya ya Pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang dibawa oleh seorang pria misterius Saat diperiksa F mengaku bahwa ia hanya membantu pelaku A memasukkan korban ke dalam kantong kresek untuk dibuang ke jembatan sungai Nipanipa desa Moncong Loe Sementara menurut pengakuan A, penculikan dan pembunuhan tersebut dilakukan lantaran terobsesi dengan mahalnya harga organ tubuh manusia. Bodoh banget dan ya anjing. Lalu akhirnya membunuh korban dan membuangnya ke bawah jembatan. Oke, nih akhirnya terungkap ya tadi beritanya. bentar bentar. Korban dan membuangnya ke bawah jembatan. Entar di mana ya tadi ya? Iya. Namun karena tidak mendapat pembeli, tuh dia mau nih abis ngebunuh dia mau jual organ ini nih. Cuma dia nggak tahu nih kayaknya ya, dia nggak tahu mau jual ke siapa karena nggak ada yang beli. Terus dia panik dan mungkin kalau mayat bau gitu ya, akhirnya dia putuskan untuk membuangnya. Pelaku akhirnya membunuh korban dan membuangnya ke bawah jembatan. Oh, mana? Oh, mana? Oh, mana? namanya Adrian ini kalau kalian tahu ya ini udah banyak banget nih video ini di Instagram di tiktok dimanapun wajahnya tuh aneh gitu wajahnya sesantai ini anak ini nih pas ditanya-tanyain sama bapak-bapak polisi ini nih Boleh, ya. tapi berhubung ini di blur gitu ya jadi nggak kelihatan sih kalian bisa cari sendiri kok banyak kok videonya Wajahnya tuh aneh, sesantai itu dia loh. ini saat orang tua. Ini dia nih, ini dia dimana CCTV terakhir kali anak ini dilihat, tahu hidup kalian ya. Terlihat masih hidup gitu. Ini korban dan ini pelaku nih. Kayaknya si yang tadi tuh, yang pakai baju biru tadi itu tuh. Korban melaporkan kehilangan anak pada Senin kemarin. Dari rekaman CCTV, terlihat detik-detik saat korban dibawa oleh seorang pengendara motor. Berulisnya, berlaku merupakan anak dibawa umur yang masih tercatat sebagai pelajar SMA di kota Makassar. Oke, okay. itulah ya maksud gue. Pentingnya, pentingnya kita tuh ngawasin kalau kita punya anak, kalau kita punya saudara, kalau kita punya teman gitu ya. Masa iya sih, coba gara-gara internet tuh bisa sampai segitu ngebunuh orang, sampai tega segitu segitu tegaknya lo ngebunuh orang gitu. Nih, mohon maaf ya kalau banyak ada suara-suara berisik. Karena banyak pesawat lewat deket rumah gua. So, dan dan yang agak aneh juga menurut gua ya, dia dapat dapat situs, Katanya dia dapat situs kan, dia dia nemu situs. Gimana situs itu e, menawarkan jika anda ingin menjual organ tubuh. Si situs itu Mau ngebeli gitu dengan harga yang mahal Dan kayaknya situs ini tuh Pasti dicari-cari Pasti di search gitu nggak mungkin ada iklan kayak gitu tuh Kayaknya nggak mungkin dan aneh banget gitu Dan maksud gue Dia searching apa gitu Dia cari apa Apa dia cari Gimana caranya kaya Atau apa ini Kita masih belum tahu ya Semoga nanti ada Lanjutannya dari bapak-bapak polisi, ya. Ini dia, nih, ya. Wajah si pelaku nih, di selatan. Usai buat kalian masing -masing yang nggak tahu. rumahnya masing-masing pada Selasa dini hari. Selanjutnya, polisi bergerak cepat, nih, dan langsung menuju lokasi dimana kedua pelaku. Hmm. Wajahnya sesantai ini, loh. Lu bayangin, sementara bapak-bapak ini udah kenceng semua, loh. Ini udah kenceng semua, loh. Tapi ini sesantai ini anak ini loh, dan gue rasa ada yang aneh sih sama anak ini. Entah dia sakit entah, entah apalah ya. Tapi kayaknya untuk orang normal kayaknya nggak mungkin kayak gini deh. Membuang jasad korban setelah tiba di lokasi. Sesantai persi, itu liat tuh. Pengecekan terhadap sebuah kantong kresek. Masih bisa senyum-senyum, ketawa-tawa, nggak ketawa sih lebih ke senyum gitu. Dan sesantai itu maksud gue, kalau orang normal pasti ada rasa panik, ada rasa yang nggak bisa dijelasin gitu entah. Ya mungkin ngerasa bersalah, tapi yang tadi itu sama sekali enggak gitu. Ya anak itu tuh sama sekali nggak ngerasa bersalah, sama sekali nggak ngerasa panik yang gue lihat dan gue tangkap ya. Ini berita selanjutnya juga nih bocah Makassar dibunuh untuk diambil ginjalnya Apa ancaman hukum bagi pelaku? Kita lihat ya Dua pelajar SMA di kota Makassar jadi tersangka Usai menculik dan membunuh bocah 11 tahun Dua pembunuh itu hendak mengambil ginjal dan menjualnya dia mau ngambil ginjal Dan menjualnya Aku merinding Cuk. Kapolres Tabes Makassar Kombes Budi Haryanto Sebut pelaku Dijerat Pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP Undang-undang perlindungan anak Ya karena masih di bawah umur Karena mereka masih di bawah umur Sehingga Ancaman hukumannya dikurangi setengah Ini beruntung banget ya anak Dan gue rasa pasti korban Dan keluarga korban nggak terima sih akan hal ini Tapi undang-undangnya kayak gitu ya Mau gimana ya kan karena mereka masih di bawah umur sehingga ancaman hukumannya dikurangi setengah seandainya mereka itu dewasa pastinya hukum mati atau seumur hidup jadi biarlah Hakim yang memutuskan nantinya oke okay. karena dia masih di bawah umur ya dan di mana undang-undang itu melarang anak di bawah umur untuk di dihukum mati atau dihukum seumur hidup itu nggak boleh jadi dipotong masa tahanannya setengah ya, karena masih remaja. Dan ini salah satu headline yang gue baca ini aneh banget nih. Remaja yang bunuh bocah 11 tahun disuruh aku tak tahu lokasi ginjal. Keinginan jadi gagal. Keinginan jadi kaya gagal. Pikirannya apa ya anak ini sampai berbuat hal kayak gitu ya. Di mana pas udah ngebunuh kayaknya dia baru mikir, eh lokasi ginjal di mana nih. Ini lucu dan ngeri banget ya. nggak tahu lokasi ginjal di mana. Terus sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. ini beritanya ada juga nih ini beritanya tentang mana headline-nya terungkap fakta mengejutkan dari kasus anak 11 tahun di Makassar kasus pembunuhan anak 11 tahun di Makassar dari suara soreang ID ada sebuah fakta mengejutkan yang terungkap di kasus pembunuhan anak 11 tahun di Makassar yang dilakukan oleh dua remaja di bawah umur berinisial R dan F. Diketahui bahwa kasus pembunuhan itu bermula ketika R dan F mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000 Sang anak yang berinisial M kemudian dilaporkan oleh sang ibu. Dilaporkan menghilang ya. Polisi pun menemukan jasad M yang sudah meninggal dunia pada 8 Januari 2023 di sebuah jembatan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap R dan F kedua remaja berusia 14 tahun dan 17 tahun yang bekerja sama untuk membunuh M. Kepada polisi, mereka membeberkan fakta bahwa tujuan mereka membunuh M adalah untuk menjual organ tubuhnya. Keduanya mengaku bahwa mereka tergiur dengan sebuah situs penjualan organ manusia. Itulah alasan mengapa mereka memperdaya M untuk ikut dan dengan mereka menggunakan motor. Setelah membawa M ke tempat sepi, mereka berdua membunuhnya dan berniat untuk mengambil ginjal korban. Namun ketika hendak dijual, situs penjualan, namun ketika hendak dijual, situs penjualan organ manusia itu ternyata sudah hilang dari internet. Keduanya kemudian membuang mayat M di jembatan. Hingga saat ini, polisi masih dalam tahap penyelidikan terhadap kasus pembunuhan M yang dilakukan oleh R dan F net telah berbondong-bondong mengharapkan keduanya dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena telah melakukan pembunuhan berencana, sekalipun mereka masih di bawah umur ya gimana ya ya undang-undangnya melarang itu, melarang hukuman berat terhadap anak di bawah umur ya mau gimana gitu ya dan itu dia faktanya, ya. Jadi, kedua anak ini ngebunuh salah satu korban dengan dengan tujuan kaya, pas dengan tujuan uang. Dan anak-anak ini tuh, kok bisa dapat situs-situs -situ loh dari mana? Sementara gue nih yang hidup berapa puluh tahun ini. Kayaknya gak pernah kepikiran hal itu dan gak pernah nyari-nyari hal itu di internet gitu Jual organ tubuh Itu sih bahaya banget sih dan Takutnya karena dia masih muda ya kan Pengalaman ini tuh jadi hal yang Menarik buat dia Jadi pengalaman yang biasa aja buat dia nantinya untuk Membunuh korban-korban selanjutnya gitu Takutnya dimana Rata-rata orang-orang yang Kayak macam Rian Jombang Terus siapa lagi lah tuh Dukun AS Ngebunuh korban-korbannya Itu diawali dari satu korban Berlanjut dua, berlanjut tiga Berlanjut empat Sampai akhirnya puluhan gitu Ini yang ditakutin sih sama masyarakat Dan gue pribadi ya Gue takut banget kalau misalkan kejadian kayak gitu Karena latar belakangnya Udah pernah ngebunuh orang Terus jadi akut otaknya rusak gitu atau memang udah rusak ya kita nggak tahu dan itu Gue nggak tahu tuh tuh ada rehabilitasinya atau enggak tuh yang kayak gitu tuh kalau di penjara oke okay lah di penjara kan hanya untuk dia masalah hukumannya gitu tapi untuk untuk asupan otaknya itu gimana tuh itu yang jadi pertanyaan sebenarnya sih So semoga kita semua dijauhin ya dari hal-hal seperti ini. Semoga nggak ada lagi berita-berita seperti ini dan semoga anak ini jadi lebih benar ya, jadi lebih baik dan semoga korban yang di keluarga korban yang ditinggalkan dan korban baik-baik aja dan untuk korbannya ya surga lah ya amin tersegitu aja video pembahasan tentang dua anak menculik dua remaja menculik satu anak di Makassar